dengan besar suara besar Pareng endok ayu saya pikir masuk siji lagi lorongnya terus sama satu, hmm, samono, bukan sama satu sisi hari ya, murah, murah ya, ini paling sapi ya, samono regane, sapi ya, empat puluh, ribu, satu ekor betina, nendok lima ratus ribu, ayang Jangan lupa like subscribe di channel pajak kuber subscribe channel Bacit TV kita lagi ada di lokasi tampak bosku lagi ngelihat mang sapuk mau ngayar bubunaga, Mang Sakup ya warga desa Ambulu, kecamatan Losari, Kabupaten Serpong. Yang kesehariannya kerjanya Semeraun bosku, kadang di laut, kadang ya seperti ini. Nah kita saksikan aja bosku ya seperti apa. Mudah-mudahan nanti Mang Sakup dapat memperoleh hasil. Panen nentok simon cacu hmm? panen nentok aja dibuang nih Oh ya Oh ratu ya. Oh Miki hasil buku Miki Bos hasilnya tapi 1 beli ngasih lo lo ngasih lo lo ya. lo nah. ngasih ya hmm. Ludang Maning, Bubu Nomor Loro ya. Dapat kepiting was, kepiting kepiting waton. Truk kepiting, ayo nih sion, truk capita, bang. Poli ke piting, kanjikan ke piting genet ya, punakano. Kupunan Kepiting Wadon Bisa oh, so. orang oh, rambut so. Bisa oh, so. atas oh, so. Woi, oh besar. Besar, betingnya besar. Hari ngedokai gue sapi, termasuk cicik. satu. Hmm, samono bukan samono satu siji Hari ngedok. Murah, murah, kayaknya. Kita paling sapi, ya, samun organ, ya, sapi, ya. 40. Batang buluh, 40 ribu, satu ekor, piting, betina. Undang-undang, siapa, Bu? Ayah nangun, Oh, Bang, ya, undang, ya. ini Bos, kurangin, besar besar, oh, kurang, kurang becin, ya hasilnya lumayan satu buku naga hasilnya saat ini segini bosku. kalau lagi ada rezeki bagus hasilnya tiga kali lipat ini bosku. satu buku naga taruh di air supaya udangnya hidup bos dapat oke, Bos hmm. di darahkan dapat wow. bubunaga wow. hampir satu ember kecil, Tutup, mengangkat kan oh, bubuk naga bosku tadi Mang Sakup sudah mengangkat bubuk naga e, sebanyak lima buah bubuk naga sudah diangkat dan tadi e, kita lihat sendiri bosku hasilnya lumayan Walaupun hasilnya enggak banyak lah Tapi setidaknya uh, sangat uh, bermanfaat lah Buat manasaku buat keluarganya Mudah-mudahan video ini bosku bisa menghibur Oke yang belum subscribe Silahkan subscribe yang sudah subscribe Tonton video disambil selesai Seperti biasa bosku Sebelum kita menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ไปบ่โต